Nah, ini kita melakukan penyerahan secara simbolik 20000 ukuran kami sampaikan ini ukuran uh, wakaf dipergunakan dipakai untuk umat terima kasih kepada uh, badan wakaf Quran yang telah memilih Bone Bolango sebagai pusat sentral untuk penyerahan bantuan untuk Gorontalo. Sebagaimana yang di sini ada 20000 ribu. Tahap pertama, Alhamdulillah kita sudah mendapatkan Quran ini dan insya Allah Quran ini akan kita bagi-bagi kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan untuk membaca Quran. Agar nantinya Quran ini memang benar-benar dibaca oleh Si penerima. Apresiasi kegiatan eh, badan wakaf Al-Quran atas kegiatan pendistribusian 20.000 ribu Al-Quran untuk Provinsi Gorontalo dan semoga kegiatan ini akan dapat keberkahan dan akan ber terus berlanjut hingga Pemberantasan buta huruf Al-Quran di provinsi ini berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan. Untuk Borontaro menjadi menjadi beberapa lagi, semakin banyak umat Islam musuhnya di Borontaro yang membaca, mengkaji, dan mengamalkan apa yang menjadi istimewaan yang, yang merupakan obat dan yang memberikan manfaat, terutama untuk umat Islam. Apalagi untuk semua kalangan, tentunya ini menjadi amal kebaikan istimewa. Alhamdulillah sekarang kami sudah menerima wakaf Al-Quran dari badan wakaf Al-Quran Indonesia yaitu sejumlah 20 ribu Al-Quran. Ini uh, akan terus uh, berlanjut bantuan ini. Untuk itu kami mengajak seluruh kaum muslimin dan muslimat kalau seandainya dilebihkan harta silakan untuk menyalurkan bantuan melalui badan Wakaf Alquran.